kenangan berjuang maju menembus tantangan Dalam doa ibunda, kota pinang, kota pangkal kemenangan Gerakan langkah ke depan Jangan goyah di buaya Walaupun ada rintangan Kau tak kemenangan Marilah, marilah Berpadu menjagamu Genggam pesona indahmu Dan bersih citramu Dalam gemuruh Jantung kotaku, detak nadiku, hatiku, cintaku. Nugrah Adipura, mahkota kita Setanjak agung junjungan pahlawan Jangan kita lepaskan dan jangan biarkan Sekali maju tetap terus maju na indah dan bersicitramu Dalam gemuruh jantung kotaku tetap adikku, hatiku, cintaku Marilah, marilah berpadu menjagamu Tentang pesona indahmu dan bersicitramu